Yang mana di The Lasti mengunggah sebuah postingan A.R.I.Z. -A Zakaria D.A. Para sahabat, ya. ini kita B Tentunya kangen banget sama suasana di Indosiar Para sahabat, ya, mudah-mudahan tentunya PPKM cepat berlalu Dan selalu bisa memberikan kebahagiaan kejutan di atas panggung Para sahabat, ya. doakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita Hosinger oh, sebut juga tadi diri post kembali oleh akun Leslar.lovers Ada kalimat caption yang dituliskan Flashback jadi terharu Tuh para sahabat ya banyak tanggapan Hingga komentar dari fans Salah satunya dari akun Instagram Atik6443 mengatakan Aku kok yang kuat dan yang sabar ya Dede dan kakak dengan cobaan yang selalu bertubi-tubi Tapi aku yakin Dede dan kakak pasti kuat dan sabar Itulah yang sangat positif menguatkan idola kita persahabat ya Untuk tetap tegak menghadapi segala tentunya situasi saat ini Berikutnya kita lihat juga persahabat ada unggahan spesial banget dari Bang Ben Kumbang Yang mana mengunggah sebuah postingan karangan bunga yang dikirim oleh fans bersabat ya tapi kita tentunya Salpok banget sama tulisan Happy anniversary Lestiani dan Rizky bilar ditunggu tanggal nganunya biar kita bisa nganu Aduh inilah kalimat yang bikin Salpok membuat warga Konoha traveling bersabat ya ini adalah kiriman dari fans Lesler Loveney L2W ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Bensi Kubank. Tanggal nganu biar bisa nganu apa nih maksudnya bikin orang yang baca jadi nganu aja tuh. Persahabatan lagi heboh dan tentunya membuat kita Kita bahagia juga dengan postingan yang diunggah oleh Bang Bensi Kumbang. Mudah-mudahan tentunya kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar. Berikutnya kita lihat juga persahabatan spesial dari Karis Make Up ya yang mana menyampaikan untuk soal acara pernikahan Leslar. Untuk susunan acara tidak ada yang berubah para sahabatnya Tetapi kita menunggu PPKM berakhir Dan pernikahan bisa dilangsungkan Itulah yang disampaikan oleh Karis Rizky Mudah-mudahan PPKM cepat berakhir Dan kita bisa bersama-sama menyaksikan acara sakral Tentunya pernikahan inti dari Lesti dan Rizky Bilar Unggahan tersebut dati kembali oleh Agus Sendala Putih Anuskor Bilar Ada kalimat caption yang dituliskan Dengar ya acara mereka tuh tak ada yang berubah susunannya kecuali tanggalnya Nunggu PPKM berakhir jadi terus doain aja ya Semoga PPKM segera berakhir amin Doakan yang terbaik Dukung tentunya untuk rangkaian pernikahan idola kesayangan kita Selanjutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah tentunya percakapan komentar Yang membuat kita semakin gede juga persahabat ya kepada netizen ada komentar dari akun abcde524 mengatakan Rizky Billar ganteng banget nggak cocok sama Lesti langsung gercep nih Rizky Billar menjawab yang nggak cocok itu nama kamu dari alfabet ke huruf harusnya abc sampai z dulu wow ini tentunya lagi-lagi membuat kita semakin tentunya dibuat marah para sahabat ya oleh akun-akun netizen Mark Wone yang selalu nyinyir yang selalu menyudutkan idola kesayangan kita tentunya kita tanggapi dengan yang baik mudah-mudahan saja banyak sekali orang-orang hebat mendukung, mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar berikutnya para sahabat kita lihat juga sebuah postingan dari Bang Ariel yang ada Bang Adem mengunggah sebuah Foto terbarunya di lokasi syuting Rizky Bilar, para ya hari ini tentunya Bang Bilar lagi syuting kembali Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, Bismillah, semoga Jumat hari ini mereka selalu amin semangat Itulah caption yang dituliskan oleh Bang Ariel, Pak Sabat, ya Kita kasih support, semangat terus untuk idola kita mudah-mudahan berikan kelancaran hari ini Kita lihat keunggahan IGS-nya Bang Ariel tentunya memposting sebuah postingan dari Rizky Billar yang sedang syuting, persahabat ya Bismillah, semangat doakan mudah-mudahan abang Billar selalu diberikan kesehatan. Dan berikutnya persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah postingan terbaru di akun Instagramnya Rizky Billar mengunggah sebuah unggahan postingan foto bersama si Uto, persahabat ya, wow terlihat. Dan dia sangat grace press banget kalau sahabat dia harus wajahnya abang bilang membuat para emak-emak leslat Tentunya meleleh bahagia, para sahabat. ya luar biasa. Doakan yang terbaik, dukung terus untuk rangkaian pernikahan. dan bilat, mudah-mudahan dilancarkan dan selalu diberikan kesuksesan. Amin, ya robbal alamin. Dan kita masih menunggu kejutan selanjutnya. Para mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar terbaru hari ini. Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya mungkin itu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Kami ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh